kita ketemu di toko masyarakat iya ya, boleh, ya, boleh. Boleh. Ya, boleh boleh boleh saya minta ketemu di toko masyarakat iya boleh. boleh karena begini jadi bapak mereka kan atas dasar tahun 1982 penyerahan bapak mereka kan Uh, muncul seringkali hak pakai, ya, Sedangkan sebelum tahun 1982 ada uh, masyarakat yang sudah menempati inilah dan ada bukti kuburan, ya? Ya. Ya. Jalan -jalan. tidak. Saya, saya kan tidak apa-apa. Bapak nah, juga bikin ya. saja. Kan nah, kita nah, tidak nah, bisa boleh, melakukan nah, apapun apa, apa, gitu loh. Tanya -tanya. Jadi maksudnya kan bapak mereka kan uh, dasar uh, apa kali <klihatan klihatan> itu kan penyerahan 1982. Lalu muncul sertifikat hak-hak pak itu, Nah, dalam kawasan 3780 itu kan masyarakat bukan hanya yang uh, 37 kata ini. Ada masyarakat Desa Lenam Lutu, Mio, Polo, uh, OEKam itu masuk dalam kawasan itu. Dan sebagian uh, masyarakat itu adalah anggota total. Makanya dasar itulah kita datang, kita bertemu dengan Bapak sebagai kepala ini untuk kita berbicara bagaimana dengan status tinggalnya mereka yang sudah masuk di dalam peta lokasi 3780 tempat mereka hari ini mengusur ini atau stasor itu toh sertifikat. Ah, sertifikat itu nah kita bicara, kita ingin untuk uh, atur waktu kapan kita bisa bertemu untuk bicara soal itu ya, yang segitu, pertama ya. bayangkan status sertifikat yang dimiliki oleh pemerintah ya. itu pemerintah merasa bahwa itu sudah hak milik pemerintah iya, yang pertama yang kedua apabila ada yang merasa keberatan terhadap sertifikat ada jalur pengadilan Silakan buat ke pengadilan kita pemerintah siap untuk menghadap jadi uh, kita sepakat soal sertifikat dan berproses soal di peradilan itu kan sudah pernah dilakukan kita berbicara ini atas dasar humanisnya Bapak kan ada di sini kan ada rakyat jadi tujuan kita berbicara hari ini adalah bagaimana dengan status mereka yang ada di dalam 3780 di luar yang Bapak Nunggu hari ini karena ini kan akan konflik berkepanjangan. Makanya kita menginginkan komunikasi baik antara Bapak dengan rakyat. Duduk untuk kita bicara. Bagaimana dengan status tinggalnya mereka. Mereka kan tinggal di situ sebelum Anda, uh, provinsi, mengambil itu menjadi satu yang hak pakai. Bagaimana dengan kondisi itu? Ya, ini kan sudah ada disepakati saat kemarin itu, penyerahan 2020. Bahwa Pak, mereka harus mengidentifikasi itu. Lalu hari ini Bapak tidak dari dalam... identifikasi. Dengan siapa? Itu Uh, Ini yang bapak keliru Itu belum terjadi karena masyarakat yang ada di dalam itu tidak dilibatkan Dan mereka itu yang ada kuburan yang nenek moyang tinggal dari tahun 1921 ya Dan kuburan mereka yang uh, almarhum semua yang ada di situ juga Tidak dilibatkan dalam proses identifikasi itu Lalu siapa yang mewakili mereka Begitu. Jadi kita minta bapak mereka sebagai pemerintah yang memiliki rakyat untuk kasih ruang untuk ini dong kapan dilakukan dengan siapa dilakukan begitu maksud kita begitu Bapak biar tidak ada konflik berkepanjangan tidak terus menerus Bapak datang membangun menggusur membangun menggusur gitu jadi begini kalau soal soal urusan gugat menggugat urusan lain lah begitu tapi kita bicara soal kemanusiaan gitu bagaimana dengan yang lain status tempat tinggalnya sampai hari ini yang belum jelas bapak klaim dari aset kalau begitu ini. begini, kita bicara ini perlu waktu Siap. Ya, perlu waktu, kemudian juga menghadirkan toko-toko yang menyerahkan tanah itu. kepada ya. Ya. jadi untuk saat sekarang saya belum punya waktu saya akan lapor pimpinan Siap. kapan pimpinan menentukan waktu, saya akan informasikan Besok ya, kami pertemuan di sini, Silahkan. di bawah, Silahkan. dengan semua perwakilan masyarakat yang masuk di dalam 3780 Silahkan. itu. itu kami meminta, ya. Bapak, bukan, ini urusan yang Bapak ya, juga. Bapak ya. jawab, begini tidak mewakili no, rakyat. Saya sudah bilang, Maksud saya masih kita, menjalankan perintah. Jadi, ya. kapan saya lapor pimpinan, pimpinan ya. saya menentukan waktu, kita boleh bertemu. Ya, Berarti ya, Bapak itu. siap untuk bertemu ya? Oke. Uh, bukan besok di, di, ya, ya, ya, ya bukan, bukan besok. besok tidak apa-apa kami tidak masalah mau kapan pun tapi dalam waktu besok kami pertemuan kami bawa itu bukti-bukti kuburan tanam di mana tahun berapa siapa uh, pajak bayar rental berapa tahun berapa kita bawa kita bertemu dengan bapak ya karena sertifikat bapak itu kita ragukan juga keabsahannya ya terlepas dari bapak bilang itu haknya Pemprov tapi kita bicara soal tempat tinggal status tinggal yang lain karena ini kan masyarakat bapak juga begitu itu yang kita maksud, jangan kita mewariskan ini konflik nanti berkepanjangan habis 37, masuk lagi merembet di yang lain. Gitu. Dari kita berharap respon baik dari bapak hari ini, itu mewakili dasar kemanusiaan, eh, apa solidaritas kemanusiaan yang ada di dalam diri bapak. Di luar, bapak sebagai anak buah daripada pemprov, untuk ada di sini, untuk mewakili pemprov, melakukan. Ya, penggusulan pengusulan yang bapak sendiri bangun, bapak sendiri mengusut. jadi yang kita bicara soal itu, maksud kita. Karena kita tahu bapak punya hati sama seperti kita juga, okay. gitu. bapak punya anak di rumah gitu, sama seperti yang mereka ada di sini. Bapak punya orang tua sama seperti mereka yang di sini. Itu tujuan kita hari ini kita datang, itu. Jadi kita berbicara itu soal itu, bukan soal siapa benar siapa salah, itu. Tapi banyak yang sedang dalam kondisi seperti ini, gitu bapak, gitu. Jadi kami juga datang ke sini untuk begitu. Kita berharap bapak memulai ini. Memulai komunikasi ini tanpa gotong harus berperkara. Kalau berperkara dengan rakyat mungkin Bapak bangga gitu. Tapi bagi kami ini satu. Iya Bicara mencari keadilan berarti mengetamakan kemanusiaan di dalamnya gitu loh Pak Karena negara kita adalah negara hukum. Iya. Negara kita negara hukum. Tetapi proses penegakan hukum yang Bapak lakukan hari ini menurut kita. Belum mewakili itu. Saya bukan melakukan proses penegakan hukum. Terus apa yang Bapak lakukan Penegakan hukum itu itu. Ah, uh, tidak, aparat penegak hukum. Ya? Iya, ya, itu harus dipahami. Jadi kita ya, kita minta Bapak saya untuk memulai itu. Hasil aset milik pemerintah provinsi. Ya, itu kan ya. versi Bapak. Ya. Kita ya. minta Bapak. Kalau mau bicara soal itu, kan Bapak harus menetipkan 3780 semua. Kan begitu. Tapi karena Bapak juga tidak tahu mana batas-batasnya, makanya Bapak tidak berani lakukan itu. Coba Bapak berani saya tantang Bapak, lakukan 3780. Kalau tidak ada ada pertumpahan darah Bapak bikin. Ini masalah. Kalau Bapak lakukan atas dasar ini aset Pemprov. Lakukan sudah di 3780. Pasti ada pertumpahan darah. Dan itu akan ada kontra antara keamanan dengan raknya. Kodong tidak inginkan itu. Makanya kita dorong ini ada komunikasi. Bapak sebagai kepala yang ditunjuk. Lakukan itu harusnya sebelum itu terjadi. Itu yang kita harap. Kan Bapak mereka sudah bersepakat. Tahun 2020 bahwa melakukan identifikasi. Tadi Bapak bicara bahwa sudah dilakukan. Dengan siapa? Kan tidak ada. Berarti ini kan Bapak membohongi gotong hari. Kan begitu. Tidak, faktanya kan belum toh. Kan begitu. Ya, tapi faktanya belum. Bapak bilang sudah. Ya. faktanya bilang belum, tapi Bapak bilang sudah. memang pada saat tahun 2020 ada identifikasi. Dilakukan di mana sama siapa? Sama siapa? Sama siapa? siapa? Kalau kita bicara soal tanah Soal tanah, harus ada tokoh masyarakat yang mengetahui, melihat dengan mata, dia menjadi saksi. Siapa saksinya? Bapak pun Perwakilan masyarakat, kalau kita bicara pengukuran, BPN, SOP-nya begitu. Siapa yang mewakili masyarakat ini? Yang memasuki 13780 itu? Kan tidak ada. Itu maksud saya. Itu tergolong pembo. pembo. Itu Bukan saya bapak. menuntut, bapak. Bilang saya bilang Bapak, ya faktanya tidak dilakukan. Makanya kita minta Bapak, Bapak kan sebagai Pemprov yang punya rakyat. Yang tanah mereka, status mereka sekarang tinggal di dalam itu semua. Memulai ini. Kalau Bapak bicara penertiban aset daerah, lakukan sudah 37.80. Kan Bapak nggak berani. Coba Bapak berani. Bapak tidak berani soal ini. Karena di situ ada ratusan jiwa ada pak. Jadi Bapak cari waktu untuk itu. Kami bawa bukti-bukti ini, kami hanya mengharapkan status tinggal mereka jelas. Kami hanya menginginkan status tinggal mereka. Baik, Kakak. Saya, ya, saya paham siap. itu.